Assalamualaikum, halo semuanya, Om Anto, Firda, apa kabar? Waalaikumsalam Salam. Lita gimana kabarnya? Baik Alhamdulillah, kalian saat semua kan? Amin, sehat Alhamdulillah, sehat juga hmm, Lita mau nanya nih, Lebaran besok pada jadi kesini kan? Om gak bisa balik, karena banyak kerjaan juga <laughs> Terus situasi lagi... Seperti ini, belum bisa balik, insya Allah nanti habis lebaran, om akan balik, ketemu sama kalian Alvida gimana? Iya, sama, belum bisa pulang juga, belum berani oh, sih Ya udah, gak apa-apa, yang penting sehat-sehat semua ya Amin, kalian juga sehat semua ya Iya, Lita juga jangan lupa jaga kesehatan ya Amin, oke bye semuanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak, enak enggak mas kayak merasakan mawani. Ada telur. <Sessur> Tidak <Sessur> <Hanya> sabar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La Setelah kepergian papa mama. Keluargaku saat ini adalah mereka berdua. Firda yang selalu cerewet seperti mamahku dan Om Anto yang ketika berbicara sangat tidak kuasa aku menelaknya. Hmm, seperti papa. Kehadirannya telah membuat kebahagiaan di dalam hidupku.